Ketemu mana? ambil aku, aku Valentina, guru guruku gamer Belajar game, belajar Oke, okay, hari ini Aku akan mencoba untuk Mabar bersama teman-temanku Tercinta, uh, dulur sih ya, Dolur, kayak dulur dewe Konco-konco yang raket banget Yaitu satu, adikku Terus dua, adik-adik koncoku <laughs> adik sahabatku adik best friendku Nah, cuman ini best friendku malah sih gak melok soalnya, ya Iya dia menjadi guru juga di sebuah lembaga jadi repot Tadi Adi es yang tak gangguin nih So selamat datang untuk kalian yang baru datang di channel ini Welcome Dan jangan lupa untuk subscribe dan klik lonceng Untuk melihat video-video baru yang akan tayang di channel ini Oke okay, hari ini kita akan mabar bersama-sama di game yang legendaris banget ya yaitu Among Us. Woohoo. Dan penasaran ya apa seru nih? Yes. Setelah subscribe dan like dan semuanya Yuk kita langsung saja mulai petualangan kita di Among Us. Halo, halo, halo, halo. Halo. <tik> si, cek mana? Cek mana? Absen, absen. Halo, halo. <tik> <tik> Yo, demi ramiku sembayang dari. Was. Oh iya, I'm sorry, I'm sorry, nyo. Nah, rek, sing utawa? Lirik oh iya rek, tentang peraturan, yo. misalnya salah satu dari kalian impostor, jangan diinformasikan. Tetap berlaku seperti biasanya dan seperti tidak ada apa-apa oke, kalian kan biasa toh wess, bermuka dua, menuh, kalian kan mas yes yes biasa yes. <laughs> <Severi> <laughs> Asia atau Eropa Asia, Asia. Asia dong, Asia pin, Asia pin aku berharapnya kalian 2 mix suatu saat sudah, sudah. saya eja lagi iya yang baik, ejanya pati lati Ta tati tati eh tati mbak dua lah Berlin pakar pakar Wih. Sudah Felicia Felicia umur umur ongkir ongkir Felicia Mane Tuh, siapa namanya? Siapa Tati, se si, tati, siapa Tati, siapa Mbak, banyak mbak Mbak, Ya, ada ya, mbak. Aku pasti enggak room dulu, mbak. Aku pun, kan, ada yang enggak Aku tamat ya, oke. Okay. Impostornya satu A.E. Mm -hmm. Empat orang, ya Empat orang, empat orang. Satunya Anonymous. Iya, <laughs> Cici ini tidak dikenal. Oke. Okay. Oke, okay, kodenya? Januari. Huh? X-Men. Oke. Okay. Ananda. Mm -hmm. Mercury. Mm -hmm. Januari. Hmm? Fulus. Wes. Ah, sisanya iki sapa big ganti. tidak bisa. Fulus. Hmm. F. Tapi hmm kenek. Ya, kene. Yuk. Eh, uh, bagus sekali. Wes di publik ah. Ibu boleh di publik. Okay, Jangan sing okay. Sebelum dia keluar. Oke, baiklah Mas. Hmm, oke. Feelingku berkata demikian. The... Ayo kan, sapa kan, ayo kan. Pasien <laughs> dong. Nakal. Pasien dong. <laughs> boleh dikasih tahu. iyo kak boleh dikasih tahu. Gak seru nanti. aku pingin merasakan feeling terakhir. Ya nanti. Dimute. Dimute. Dimute. tomboliku baru. Oh chat. Oh, uh -huh. oh. Oke. Okay. loh Aku itu. Gila, Wah, yuk, mana nih? Padang Bandung dikenal, silakan. Oke, di nah, kalau di silakan digenarkan. aku mundur. Hehehe, he, he. ayo, ayo. Oke, okay, aman aman. Aman aman. Aman aman. Iya, sudah hmm. Tasku dek mana lagi ya? Oh, di sini. di gedung sebelah. Duh. De sape ke report? Wah, ada Minsoi. Siapa tadi? Wah, ada Minsoi ini. bukan. Iya, itu. Ya? Soale nge ngene, Sek, sebelum ya, sebelum eh uh, se, analisis dulu, ya, ojo ya, langsung ke dulu, konklusi. Uh, analisis Sek. Tadi saya bersama 27. guru saya dari Kevin dulu ya, ya, dari Kevin dulu, yuk silakan kesaksian kesaksian. terus ini samernya tidak ada, kosong. loh saya -kosong. Kan melakukan <laughs> tugas. gimana sih? saya melakukan, melakukan ya, tugas. le aku tadi lihat uh, supaya Big Fresh itu bisa akses tangan di reaktor. wah jadi. Pepat, Iku, Iku kuncine. Yes. Oh, naik, naik, naik, naik. Analisa saya <laughs> tidak mungkin. salah Analisa ya rey yo penting ya analisa. Mana mana, playin mana play again. Okay, play, okay, play mm -hmm. Nah iki wong gak kenal iki <laughs> iki gak rundingan moro-moro ngeliput. <laughs> Bicar dicet rey dicet dicet. Re, iya. Apa kabar nah analisisnya diperdalam ya jangan asal tuduh Ulo, dan jangan kudu. asal iya tapi yang lucu sing pas kita main berdua aku mang bemu <laughs> <Dengarmu woy>. pas <laughs> <laughs> Ya yeah, Oh Oh Nepal Nepal, wuuup Akses oh. Nepal? <tuk> Server Asia? Apa Asia. yang sedang dia lakukan di disini? <tuk> Asia ku Ake, Mbak Orang Indonesia atau Asia Oh iya, yes. saya <tuk> Ya, kalau Nepal sampai sepuluhnya okay. berarti hebat <tuk> <yaitu. tuk> <tuk> Nepat Jaringan ini kuat Hmmmm Hmmmm Hmmmm Hari yang cerah <tuk> <tuk> <Hari yang cerai, tuk> ya Untuk memulai itu. aksi Maria cerah sekali Lepas ya. Pas kena panggilan, panggilan alam, panggilan <laughs> alam, panggilan alam. Tesku ya? di, oh di sini. Iya di situ. loh di mana tesku? tesku di sana. Oh di gedung sebelah. Ya, sebelah. <laughs> le mau, le mau, le mau, le mau. Hari yang, cerah. hari yang cerah, aku hari ingin dicintai. Wow, Se kenapa kalian berdua di sini? Mapku. Halo, lo enggak tesku ndek sini, bunda? Oh, sure about that? I Tuh, oh, ndek sini, ndek sini, ndek sini. Oke, okay. kuning, kuning. Tidak akan kesana, Oh, so pagi mati lampu, sabotase, nakal. Oh, iya. <laughs> le anda, misalnya anda pun anda tidak boleh ngaku. Yang ngapain saya Nuh. ngaku coba? Oh, wes. wes. Mati, temen. Fixi. Fixi, fix segi, fix segi, fix Saya analisis dulu tapi, analisis dulu, dulu tapi, apa Pim? Saya kan ke ruang sebelah, terus tiba-tiba ada yang mati lampu Saya pikir yang merah, eh ternyata saya tidak tahu siapa. Iya? <laughs> iya sekali ya. Se, ambil deket juga ya, soalnya sing Nepal gak ngerti yang like kene kolan. Oke. I'm sorry, Bim. Kecurigaanku mentok. Kecurigaanku salah. Oh, kala deh, kala deh. Kalah kalah deh. Kalah deh. Kalah. Maaf. Tidak. Main-main main-main main-main good one iki. Arek iki jos iki. Ah, you don't. Lalu, You wah hebat loh iki. Saya melihat ada yang hebat wong iki. Oke. Okay ada salah <suara> ih <sir> aku salah aku tuh nangis aku. Kapa apa kapa apa pelajar pelajar wes dal dal dal. Gak wong pitu ah sepuluh wong sepuluh ya wes lock out dulu yo lock out si lock out wong pitu ya? iya wong papat ketepaknya ke eh, wampang <laughs> impostornya satu ayo. ya? impostornya satu hmm. airship airship tak polus ya? Uh, airship gak mau mbak nyoba ya lokasi baru itu lokasi baru itu aku mau mari nyoba dan iku menyenangkan <laughs> dan iku menyenangkan Oke, okay. golf ready golf golf Venus, eh, uh -huh. uh, izin. Uh -huh. izin. izin izin Januari, Januari Free Fire, Free Fire, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Free Fire, Ki masuknya FF yo, uh, uh, FF oke, oh, okay, tak publik, oke, okay. oke, okay, baiklah, Miss masuk, nice. simpingin ganti kostum, dan ganti, nah, ganti, ganti, ganti, ganti, ganti, ganti, ganti, ganti, selama match ini <laughs> Pin ke pin Aku lewat wedi ambek topengmu sumpah. Dia teroris. <laughs> Iyo. Aku lagi topengen apa ya? Maen iku. Tidak mesti jangan. jadi impostor lah topi iki. jangan, jangan, jangan. Begini saja. Iyo, ojo lali tetep ngechat ngechat yo rek, soalnya di luar kita tidak tahu, liat video callan. kolen kurang sisi kurang sisi saya mau Indonesia kok ee barat? inggris pito waduh, kayak sobat saya inggris waduh, gabisa sobat saya inggris good morning gamers good, morning. good night here Ayo oh, sih kan jawab, salah anggotik di rohingkos tuh Uyo uh, iya. Jawaban Kan arek bahasa tuh Arek bahasa tuh harus bisa menjawab, tuh Aku kak bahasanya bisa menjawab, tuh Iya, anggar ngomong loh ya kak popoyobim, ya Iya Aku kak bahasanya bisa jawab Aku lu ya anggar ngomong biasanya <laughs> Wes? dal Dahlkan? Dahl, Dahl Dahlkan Waiki, yong pitu tuduh-tuduhan, wadah. Oh my god. <sukur> <sukur> <sukur> wow, wow, apa sih? aku pingin dapur. kok itu <sukur> Se, wong ngomong, ngerti aku ngomong, iku makan <laughs> kan? Aku biasa polos, rek. Oh polos, pegang <laughs> opopo, dilos, okay. iki omah, sumpah, heki, aku -ki, kok izin Aku, uh, aku tidak sendiri, kok, Mbak? Aku berjalan sendiri, hmm, hmm, hmm, hmm, hmm, hmm, hmm, hmm, hmm, hmm, hmm, hmm, hmm, Oke okay. Oh ya, aku mang mati nah, Aku disana mati Iya yeah. Aku tidak akan ke situ <laughs> Ini diapaan <no> sih? <laughs> nah, sudah hidup lampunya Oh terima kasih Oh sami-sami <laughs> Ya, aku dijen aku re aku di Jen aku Rek, ya Allah. Aku tidak sendiri. Ya. <laughs> aku bersama Kevin. Kevin sudah menghilang. Udah masuk lu. Loh, sabotase lagi. Oh, -oh aku tidak akan ke sana. Hanya hmm. Pintu aksesnya akhir-akhir ambekiku ya ambek kartu. enggak soalnya kan anu sak janel kawan lo kena karena ini. Hmm. Aku bersembunyi cukup jauh. Akses akses ambek. Masih ya, belum ada gerak dari. Masih belum ada. Belum ada, ya, belum ada laporan. Saya alhamdulillah biasa saja. Ya, terima kasih sudah menyudutkan aku. Loh. Wah, ada yang meninggal. Hmm. Woi, orang meninggal. Loh. Coba. Hmm. Ya. Adekku hilang, adekku. <laughs> Dorong-dorong setas apa? Aduh, hilang misalnya. Memang takdir nggak ada yang tahu ya, Bun. <tik> Waduh! The... Ine hallway, aku gak nang yeah, hallway bisa. loh uh, kok mau menang? Ini posturing alam, mbak. Ini posturing alam. Mau mau mau mau main mana? <tik> main mana, gak Adil lagi, gak Adil lagi. Posturing alam, wah. Tidak adil. <g> <tik> gak adil, adil. Impostornya loro gak sih iji, ya Ya Allah, mau dite Loro, mbak, loro ya, mbak? Oh, loro, ah? Gaya mana, 2. yo? Player Makanya aku takut, <laughs> aku dicawab, guys Aku ini bengong Aku sudah mau jawab, bukan, tapi hmm. dua saja Ya, impostornya lorong, wangnya pitung Wangnya pitung Wangnya pitung, lah, itu cocok Di scale, no. ya Player old Oke. This kel. Ya. Baiklah lah. Wes, kodene Ariel. Mm -mm, uh, tata tertib. T, te, tetok. Mm, Uranus. Ha, ha, ha. Mm, Uranus, telat. Uranus, Uranus. Uranus. Enggak mari tata tertib. Uranus. Uranus. Oke. Okay. Terus Najwa. Oke. Okay. Uranus. Uh -huh. Fulus. Oke. Okay. Oke, okay, Nopi masuk. Captain kok belum masuk sudah. <laughs> nah, Twiki chat. Oke, okay, Twiki chat. Kicat. I love you to <laughs> Apa? Iya. Aku aku jangan live sak Sak tempat. nanti ya, mbak tak pindah tempat-tempat nanti kii aku tak pindah tempat mana mbak ada people nanti kii ga ada uang hmm, gua kadang suwe mbak kok gak ada people ya? nah masuk okay. satu oke masuk satu Masuk satu, oke. Okay. Dah. Wah, sungguh Egi. Alat ini sungguh banget, alat ini. <laughs> Menek kawan kancamu, Loro, rek. kita tak golek kancah lain di Sombar. Iya, iya. Chan Wah, suwe suwe suwe suwe suwe suwe sekali, suwe sekali. Pin, kepin. Le. Nah, itu sama dengan Kevin, Suez, Suez, Suez, Suez, Suez, Suez, Suez, Suez, Suez, Suez, Suez, Suez, Suez, Suez, Suez, Suez, Suez, Suez, Suez, ini Suez, ini ini Amin, sabir alamin ini <laughs> your friend hira, hira, hira, hira, hira, alamin sabir alamin hira, hira, guys Wesa Wesa lima hira, hira, ngiso. Kenapa kamu Ya wis. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Lanjut. Oke. Login, login, login. Sedengan lek limo sih. <tuh> Aduh, kok topengan ngene kabeh, sewedhi aku. Postore, kok mesti, Why? Why? Eh, iku mang tak setting loro ah. kayak tujuh orang ah. terus ngono karena kita tidak jangkep tujuh orang modon jumlahnya oh, lho lho limo kan si anu si pakaian singkai iya iya seperti itu nah, hmm. nanti kita selidiki lagi tapi kan si aku katin nang timan singkai kan oh oh uh oh mute mute mute uh oh oh oh Okay. Okay. kok saya dari mana? saya okay. tidak nge-foto Anda, saya punya kedua. Oke, okay, guys. Oke, okay, guys. Oke, guys. Tampilan. Baca tidak teriminasi, guys. in <susuruh> Oke, okay, pertandingan okay. saya nah, Oke menyelesaikan no, pas Eh Saya menyelesaikan ini saya pas Oh, tadi selesai, non hampir X Eh, Baik. Oh kan. Okay, okay tolong si. Wah, wow, oh my god! Ternyata Sabir ada di penunggunya kawan-kawan. Hahaha. Kup kayak aneh. Kup kayak aneh kconcongan sih. Sudah aku buka. Oh. Irfah abe, abe Sabir. Sabir abe alamin ya. <gulia> <gulia> eh, <abe> alamin, <gulia> iki facecamku baterain tehe. <gulia> ya, yes, tapi kok tak sambung deh closing ay. Pim, kayak awak mau di-vote-vote aku soalnya topengmu itu lo membuat image image yang makanya ketodoh terus kayak poncowan, aku dipatahin ini, apa? alamin nge tok. oh gitu, baiklah, Iki antar geng berarti ya aku ya weh serak apa mana analisismu Pim? apa mana? analisisku adalah sejak awal aku sudah tahu bahwa tapi si Sabir itu adalah pembunuhnya. Tapi, tapi, tapi, tapi, tapi dia tidak mau mengaku. Tidak mau mengaku. Anda vote dia Aku dan Tai akhirnya. akhirnya Thai lagi. <laughs> iya wes Oke, oke, oke. Quit ya. Kita sudah empat ronde dan ketipu balak balik. -balik. <laughs> iya, kita kalah balak balik. -balik. <laughs> oke. But see you in the next game, yo. I kapok kapok untuk mah See you, dadah dadah okay. dadah dadah dadah dadah dadah dadah Ya, itulah tadi petualangan kita di Among Us Bersama teman-teman yang asik-asik banget Yus, Satu nih adeku si Cede, adek, eh, sahabatku Nah, aku ya sahabatku juga bisa join Tapi next time tak love you ya Dan untuk kalian yang sudah nonton hingga akhir Thank you banget, thank you banget Dan jangan lupa untuk subscribe and like Karena kalian akan, <tuk> <tuk> akan tergabung dengan komunitas kita Jika menekan tombol subscribe and like So, ini tadi Instagram-Instagramnya Teman-teman saya -teman gabung, ada Twiki Charts Ada apa Semua, Never Sleep Ya, yeah, ini dia ya yeah, Instagramnya bisa di add, bisa di follow Dan mereka juga gamer juga Mereka aku sajane gamer pro, tapi sih pantah entah kenapa Ya yeah, wes, till next video, see you And ciao Dadah, dadah, dadah Dadah, dadah Ya Allah, kok isa KT Closing, iku trenente. <laughs> ini closing-nya pakai HP yang berbeda. Guys, ya, iki video sing bisa kalian lihat yo 2 ini. Pengayaan sampai perbaikan. Dadah. Dadah.